berkatu baik pada kesempatan saat ini. baik pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana cara tutorial ya. eksperimen sifat-sifat bola dengan biop Perhatikan jadi di postingan itu sudah saya istilahkan kalian tinggal mengganti titik fokus dan garis trik. Nah, ini perhatikan di sini ada dua Pola ya, jadi ada dua jenis, parabola horizontal dan parabola vertikal. Nah, kalau horizontal itu membuka ke kanan atau ke kiri, ini ke kiri. Kalau vertikal membukanya ke bawah atau membuka ke atas. kalau ini saya ganti misalnya. Ini negatif. Caranya dengan aja. Klik di sini, kemudian enter. Nah, kalau garis itu negatif, maka para bolanya itu akan membuka ke atas. Jadi titik fokusnya. Kalau fokusnya ini saya ganti. carakan fokusnya 0,2 nah, fokusnya di sini nah, ini para peringatan seperti ini kari ini saya ganti terjadi fokus nah, ini berada di antara fokus dan kari strategik jadi cara ini selalu sama yang kedua vertikal Dapat benak bersamanya Kalau betulnya vertikal, kuadrat Nah, kalau horizontal Kalian tinggal pindah klik Salah satu ini Nah, kalau horizontal Maka yang kuadrat itu Y nya Misalkan ini saya ganti Kalau satu Nah, kita terbentuk. Kenapa? Karena garis teoretik dengan dengan fokusnya berjarak 0. Sekarang kalau direktriknya saya ganti misalkan. Ini saya ganti X sama dengan negatif 1. Nah, muncul. Bersama namanya Y kuadrat min 4. Oke, demikian yang saya sampaikan tutorial tentang penggunaan aplikasi GeoGebra. Silakan bereksperimen kemudian buat laporan ya. Dan kumpulkan pada asesmen yang sudah saya posting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.